family welcome to the channel beautiful people I hope you guys are having yourself a wonderful day and today's video guys willll be reacting to um, a mineral which I think uh, it's called the lapindo mud uh, mineral area which is really uh, rare so we'll find out a little bit more about it this video is by uh Dufttar popular and the link is in the description in case you guys wanted to check it out so without further ado guys let's get started with this video hey hope up gangs Inilah wajah terbaru semburan lumpur Lapindo wow. Tak berhenti menyembur It's boiling. Mengapa dan bagaimana ceritanya? Simak di DefExpo yang terpopuler sebelumnya Saat ini, menjelang tahun ke-15 sejak pertama wow. kali bertahan lumpur Lapindo terjadi Tiba-tiba saja Lumpur Lapindo berubah wajah Dari yang awalnya dianggap tragedi kemanusiaan dan ekologi Menjadi cahaya baru Ini semenjak temuan kandungan lumpurnya Yang konon bisa menjadi senjata bagi Indonesia Dalam perang dagang dunia Hal itu terungkap dari penemuan-penemuan baru Tentang kandungan lumpur dan manfaatnya Apa saja itu? Bagaimana bisa dikatakan bermanfaat? Dan wow. seberapa besar potensi berubahnya tragedi ini menjadi cahaya baru? Kita akan membedahnya di Deep DPEXplor kali so, ini. I think close to so many probably, like a Kita mulai dulu a dari gila sekalig singkat perjalanan lava semburan lupi. Tahun 2006, semburan oh, wow, dimulai sejak Lapindo Brantas Incorporated tidak becus dalam proses pengeboran. Semburan lumpur panas oh. disertai gas ini terus membesar dan meluas, hingga menenggelamkan area pemukiman dan lahan pertanian. Wow. Skema penyelesaian masalah sudah banyak diupayakan dan direncanakan. Yang dijalankan hanyalah pengalihan aliran lumpur ke selat Madura. Merugi banyak, Lapindo pun berutang kepada pemerintah atas dana talangan untuk membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak. Utang Lapindo kepada pemerintah ini mencapai angka 191 triliun. Rupiah. Untuk update mengenai ganti rugi ini, Tirto melaporkan bahwa pemerintah melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isah Rahmawarta, mengizinkan utang ini dilunasi memakai aset yang mereka miliki. Sejauh ini, Lapindo baru membayar sekitar 5 miliar rupiah. Wah. Dan perhitungan nilai aset yang dimiliki Lapindo masih sementara dilakukan. Kalau cukup untuk membayar utang, pemerintah oh. akan menerima. Lantas, kalau memang utang sudah lunas, bagaimana dengan lumpurnya? Selesaikah masalah? Itu lumpur mau diapakan dan Wah. dikemanakan. Mengutip INews, Lumpur Lapindo mengandung logam tanah jarang. Hal ini diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Mereka melakukan survei dan pemetaan potensi mineral atau LTJ atau Rare Earth Element. Hmm. Sidoarjo adalah salah satu dari 28 lokasi yang teridentifikasi. Yang potensi LTJ-nya terbanyak berada di pulau Sumatera yaitu 16 titik. Disusul Kalimantan dengan 7 titik, Sulawesi tiga titik, dan Jawa dengan dua titik potensi. Wow. LTJ adalah logam andalan di Indonesia untuk mengembangkan potensi LTJ, maka itu so sangat menguntungkan. Tapi, apa itu LTJ? Dan mengapa ia menjadi komoditas andalan dunia? Dan apa kaitannya dengan lumpur lapindo? Logam tanah jarang atau LTJ adalah kumpulan 17 unsur kimia pada tabel periodik. Bagi kamu yang anak IPS, mungkin asing ya dengan istilah ini? Tapi pemakaiannya sudah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti plat armor, hmm. korek gas otomatis, ya, lampu keamanan di pertambangan, perhiasan, cat, dan lem Logam tanah jarang juga digunakan dalam detektor nuklir Penggunaan dan pemanfaatan LTJ juga bisa memicu perkembangan material dan teknologi baru Yang diklaim bisa wow. diaplikasikan dalam dunia industri untuk meningkatkan kualitas produk Contohnya, LTJ mampu menghasilkan neomagnet yang memiliki kekuatan lebih dari magnet biasa, yang berguna untuk membuat dinamo yang kuat hingga mampu menggerakkan kendaraan. Sehingga diproyeksikan bakalan menunjang industri mobil bertenaga listrik untuk perjalanan jauh. Tidak hanya itu, PT Agincourt Resources, salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia, menyatakan bahwa LTJ sebagai penyempurna produk teknologi juga dimanfaatkan sebagai lapisan wow. bagian layar gadget lalu digunakan juga untuk penyempurnaan peralatan militer seperti keperluan pembuatan nah, alutsista contohnya It's udang, weaponry, satelit, dan laser pemberian campuran LTJ pada peralatan dan perlengkapan berbahan logam berat sering dilakukan untuk membuatnya semakin kuat Wow. Dan proses mendapatkannya dikatakan sangat rumit. LTJ tidak ditemukan dalam bentuk unsur yang bebas di kerak bumi. Harus dipisahkan dulu dari mineral lain. Dan itu berarti membangun fasilitas melter atau peleburan. Di Indonesia sendiri, mineral-mineral tanah jarang ini adalah hasil sampingan dari pertambangan contohnya yang mengendap di lumpur Lapindo. Melihat proses mendapatkannya plus pemanfaatannya, LTJ ini menjadi prospek bisnis masa depan yang menguasai perekonomian. Untuk kasus di Indonesia, LTJ sebagiannya hanya dijadikan sebagai sampah buangan tambang timah atau pemanfaatan pasir darat dan laut untuk bahan uruk di daerah jalur timah. Karena belum memperhitungkan kandungan mineral tanah jarang, sedangkan China, sebagai produsen terbesar LTJ di dunia, menjadikannya sebagai senjata dalam perang dagangnya dengan Amerika, China menjadikan mineral ini sebagai modal utama untuk menekan Amerika China, yang I think they're saying like 80%, 80 of the LTJ rare earth metals mereka. comes from them yang bisa saja And when they had the issue with states, they're, they're thinking of not selling it to them anymore. Lightning II, Joint Strike fighter untuk harga salah satu unsur LTJ yakni dysprosium metal yang dipakai untuk magnet Lampu berdaya tinggi hingga perangkat kontrol nuklir pada tahun 2012 menyentuh angka 292 dolar atau 4,1 juta rupiah per kilogram. Wow. Sedangkan mineral lainnya dikutip dari laman statista, terbium pada tahun ini menyentuh harga 628 dolar. Atau setara dengan 8,8 juta rupiah per kilogram Wah sangat menjanjikan ya Kemudian Disprosium menyentuh harga 258 dolar Atau setara 3,6 juta rupiah per kilogram Neodimium seharga 47 dolar Atau sama dengan 662 ribu rupiah per kilogram tapi, melihat pemanfaatannya dan potensinya menghadirkan teknologi baru, LTJ menjadi material masa depan, yang permintaan terhadapnya akan terus meningkat, dan tentu saja harganya. Selain itu, mengutip laporan Tempo, pakar fisika zat MAMPAT dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Prof. Dr. Daminto MSC menemukan lumpur hitam itu mengandung silika dalam kadar yang sangat tinggi. Zat tersebut berpotensi besar untuk dimanfaatkan sebagai campuran bahan pembuat semen. Jika melihat potensi kandungan LTJ plus manfaat lain lumpur ini, bisa jadi tragedi ini akan bertransformasi dari sebuah bencana menjadi sebuah berkah. Lumpur Lapindo ini seperti senjata bermata dua, mencelakai lingkungan dan orang-orang Sidoarjo, tapi menyimpan potensi bisnis miliaran dan bisa berubah menjadi kekuatan ekonomi politik baru untuk negara kita. Bisa jadi, ini menjadi solusi baru yang mengubah tragedi menjadi komedi. Meski mungkin akan mengulang tragedi dan lebih pedih, rapid it there so I just uh, googled the uh, um, lapindo mud volcano and they say it, it in um, like on Google it says in May of 26, uh, 2006 gas uh, drilling on Indonesian island of Java triggered a mud volcano that killed 13 people and hot sulfuric mud has been continuously gushing from the ground um, ever since then Subhanallah. um and it could continue for another 30 years so you know it's good to have these minerals it's good to have these resources but i think what's important is Doing it properly because we only have one Earth and some of the things as human beings that we've been doing has been causing a lot of issues on Earth, right? Like we can see the global warming and then this is that this disaster is another example. So it's good that we need to advance humanity. It's good that you know we need to use it for medicine and things like that, for example, uh, or medical equipment and whatnot. But I think we have to start looking at doing it sustainably right like for example if they're doing this making sure that they think of having a plan a b c and d in case something happens how to contain it and maybe planting more trees so um they don't cause more carbon uh, you know carbon co2 to go to the atmosphere and cause global warming right so it's good for indonesia to have this because it's going to help its economy but i think the government should also look at